Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa Muhammad. Berjumpa lagi dengan Salam sedih di sini di Lakon Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas ini ada 15 menu di Zotek uh, 100 Z, uh, ZT 102 Ya, eh 102 ya. 102 seperti itu. Uh, ini ada 15 menu, teman-teman bisa lihat di deskripsinya di nomor satu itu di 1.3 lah ya, Rotary Suite itu touching mode orange. Nah, itu ini dari manual book teman-teman ya. Nah, itu uh, kalau dihitung itu total ada 15, tapi secara efektif itu hanya ada uh, sekitar uh, 10 teman-teman. Kenapa? Karena di sini Ya di sini yang saya tunjuk ini, eh, di sini ada eh, sebut persentase ini ya persen lambang persen ini eh, duty cycle ini juga ada di sini. Ya walaupun eh, secara teknis mungkin penggunaannya berbeda, tetapi eh, efektifnya ini sama seperti itu. Dan di sini juga ada frekuensi. Ini lambang satuan dari frekuensi. Hz ini atau Hertz ini kan lambang satuan dari frekuensi dan ini juga lambang uh, satuan dari frekuensi. Jadi uh, ketika, nah ini, ya, ketika apa? Ketika saya hitung itu total murninya hanya ada uh, 10, teman-teman ya, termasuk ini. Besaran yang dihitung itu cuma ada 10 Yang ini dengan ini Ini kan arus Cuma bedanya ini satuan Satuannya ya seperti itu Kalau di sini menggunakan mili ampere Di sini ampere Ya di sini mili volt Di sini volt Jadi perbedaan di ringnya saja Seperti itu Nah itu teman-teman bisa melihat di ringnya Ya di ringnya itu Di fungsi dan ringnya Teman-teman bisa baca sendiri Oke ya seperti itu dan uh, perlu disampaikan sekali lagi ada peringatan tadi juga ada peringatan teman-teman ya ada peringatan uh, do not input voltage exit 36 volt DC ya sampai atau 25 volt AC uh, ketika kita menghitung yang namanya arus uh, kita tahu arus itu adalah muatan yang bergerak seperti itu ya muatan yang bergerak sehingga untuk bisa bergerak muatan itu membutuhkan eh, pendorong pendorongnya adalah tegangan nah untuk mengukur arus ya ini hati-hati ya tegangan yang diizinkan itu hanya sekitar 36 volt untuk DC dan 25 volt untuk AC apa perbedaan eh, arus bolak-balik AC dan arus arah ini insya Allah ada di video berikutnya atau video sebelum ini juga insya Allah ada teman-teman ya. Tolong uh, user manualnya juga dibaca teman-teman seperti itu agar selamat menggunakan uh, ini. Maaf, manual, apa Manual menggunakan avometer ini. Oke, okay. yang pertama akan kita coba itu adalah yang tegangan ya mengukur tegangan. Ya mengukur tegangan dan mengukur arus. Teman-teman bisa cek di nomor 2 itu dan nomor 3 ya e, mengecek e, AC atau DC current ya. Kemudian juga e, mengecek e, AC atau DC voltik seperti itu dua dan tiga itu. Ya. Kalau tegangan itu sistemnya e, paralel, kalau arus itu sistemnya adalah seri. Ya. Seperti itu. Oke, okay. eh, sebagai sumber tegangan eh, bola balik eh, kami di sini menggunakan ini ya menggunakan trafo ya karena ini AC yang ini sebagai tegangan eh, dari arus searah atau DC-nya ya di sini tertulis eh, 12 volt 1 ampere seperti itu arusnya oke. Okay. Kita pertama akan ngecek menggunakan ini, ya, tegangan ya. Ini kalau ditekan lama akan menyala. Kalau ditekan satu kali ngehut seperti itu. Ini DC ya, kita cek yang DC dulu. Caranya gampang, teman-teman. Ya, kok enggak masuk-masuk ya. Oke. Okay langsung ditempelkan begini saja. Ya. Ditempelkan begini. Langsung terbaca 12,34 volt. Ya. Kemudian untuk yang AC hati-hati ya, seperti itu. Oke, karena ini bolak-balik jadi tidak akan ketemu min ya, seperti itu. Oh ya, selektornya belum dirubah teman-teman. Maaf, ya, ini 6, 9, 13 di balik begini juga sama. Ya, kita akan ngecek untuk arus, ya, untuk arus, teman-teman bisa melihat, ya, arus kita ganti ke sini. Ini tidak usah karena cuma uh, millivolt seperti itu. Arus, ya. Untuk arus di DC, itu uh, sistemnya seperti di gambar ya. Kalau untuk arus teman-teman ya, perhatikan uh, gambar rangkaian walaupun kecil ya. Oke, okay. kalau tegangan, ini ini untuk, untuk uh, arus ya, arus DC ini sudah ke mili ampere. Ini uh, tegangan ya, seperti itu ini Ford, bisa dilihat teman-teman Uh, rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman kalau bisa ini ya oke okay. ya, kurang lebih seperti ini ya seperti di gambar contohnya itu teman-teman ya seperti itu jadi uh, yang ini untuk ukur tegangan itu posisinya paralel ya ini berdua ini ya dua kabel ini langsung ke sumbernya di paralel begini jadi dari sini langsung di paralel artinya e, menjapit gitu kedua-duanya ya kemudian e, untuk arusnya ya untuk arusnya itu ngambil di e, groundnya ya di groundnya oke okay. masuk ke sebelah sini ya ke negatif ini ke apa yang probe yang hitam yang positifnya nanti ke beban kenapa karena arus itu baru bisa kedetek ketika ada beban seperti itu, minimal beban e, kabelnya seperti itu ya Oke, ini saya nyalakan dulu Ini kan tadi 12 kan ya Tetapi ini e, turunnya sampai 8, jadi turun 4 volt Jadi bisa karena memang rangkaian ini kurang stabil, ngedrop seperti itu Atau karena memang japitannya atau sambungannya kurang kuat seperti itu Oke Ya, ini ngedropnya atau turunnya berapa kalau sudah ada beban Oke kita kita tempelkan ya harusnya terbaca sekitar 38,38,a uh, sekian ya Anggaplah 39 seperti 39 mA atau 0,39 dan tegangannya turun dari 9 jadi uh, 8 volt DC jadi 8 kali 0,4 lah seperti itu ya jadi dayanya ini daya rangkaian ini eh, sekitar berapa? 8 kali 0, anggaplah 0,5. Jadi sekitar 4 watt seperti itu dayanya ini. Ini untuk DC teman-teman ya. Ini tegangan. Sekarang eh, tegangannya ini saya ganti ke AC. Ya, yang ini juga saya ganti ke AC. Ya, untuk arusnya eh, ini saya ganti. Saya pause dulu teman-teman ya, biar tidak panjang-panjang. Ini sudah pakai trafo ini ya AC ya ini terbaca 13 volt AC Yang ini masih nol karena belum ada beban Ya walaupun ini DC karena sudah ada dioda jadi langsung masuk ke sini langsung DC teman-teman ya Kita cek kita tes ini 13 ya yang keluar dari sini 13 kita tes berapa arusnya arusnya sekitar 75 mA atau 0,75 ampere kurang lebih dan drop atau turunnya e, tegangan itu sampai satu e, volt ya AC seperti itu oke okay. ini untuk ngetes tegangan dan arus sekaligus oke okay ya cukup ya e, bagaimana kalau untuk ngetes yang ini anggaplah sudah selesai semua seperti itu, oke? Okay. Sekarang akan kami coba untuk ngetes ini hambatan dulu ya. Kalau hambatan langsung saja ke sini ya, ke yang tanda ohm ini 0L ini eh, tandanya bahwa tidak ada konektivitas seperti itu. Kita cek yang lebih bagus sih tanpa dipegang seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah, saya pegang begini. Oke, dia akan nyari. Dia kebaca 326,7 Ohm. Kalau di sini, eh, orange orange coklat, toleransinya emas itu 5%, ini 330 Ohm. Ya, masih masuk ya, karena toleransinya 5%, teman-teman. Oke, untuk kontinuitas itu... Ini kontinuitas itu untuk ini ya untuk dia nyambung pendak seperti itu. Nah, dia kalau nyambung akan bunyi seperti itu. Untuk untuk korsleting juga ya. Oke. Okay. Uh, untuk dioda dulu ya tinggal pencet seperti ini gambar dioda. Coba kebalik balik ya ke ini. Huruf hitamnya ke apa? Ke anoda yang ini ke katoda bola balik ya? apa-apa. oke, dia ada reaksi ya. Terbaca 0,567 ini satunya volt ya, berarti eh, ini oke okay. gitu. Cara ngeceknya, oh ya, ini untuk, untuk hambatan dulu ya. Ntar ya, untuk hambatan ini. Di sini levelnya 0,5 ohm. Kita cek apakah benar? Ya, 0,5 ohm ya. Kemudian untuk kapasitor. Ini normalnya di sini, bukan normal ya, memang uh, di seperti itu. Ini yang kecil, ini sekitar 33 kalau nggak salah ya. Ini kebaca 0, ya 0,16 ya 0,17 nanofarad. Oke, ini ya, intinya beginilah cara ngetes eh, apa ini ya kapasitor. 34,33 ya di sini 333J. Ya, nanofarad. Ini dua ratus dua mikrofarad kita tes ya mungkin karena ya, ya agak lama ya dua sekian m itu mili ya mili farad ya mili farad itu di atasnya mikro jadi masih masih oke okay, seperti itu. Oke, okay. untuk dioda juga sudah selesai. Untuk frekuensi, kita cek untuk frekuensi ya. Frekuensi dan data siklusnya kurang lebih sama. Kita cek ini, frekuensi untuk uh, trafo ini itu di labelnya kurang lebih uh, biasanya ya. Kalau listrik ini uh, 50Hz ya. Kita cek apakah lima puluh frekuensinya ya kurang lebih sekian teman-teman data -teman. cyclenya ya kurang lebih sekian walaupun ini ada sedikit perbedaan cara bacanya nanti oke yang terakhir ini untuk suhu teman-teman ya untuk suhu eh, probe nya harus diganti teman-teman caranya sama silakan dibaca sendiri teman-teman ya grupnya seperti ini ya ini derajat celcius ini pakai solder ya tempelkan begini ya terus naik ya karena ini memang memang e, dinyalakan seperti itu 70 Ya, ini derajat Celcius, ini Fahrenheit. Ya. Oke okay, ya, begitu teman-teman. Ya, -teman, cara menggunakannya oke. Okay, ini ada tambahan lagi ya, uh, bisa dibaca juga oleh teman-teman biar tidak salah dalam mengoperasikan seperti itu. Oke, okay. karena ini tidak, apa tidak kena solder, jadi nilai suhunya semakin turun, menyesuaikan dengan suhu ruangan seperti itu. Oke, okay, teman-teman, ya, e, itu tadi e, lebih lengkapnya hanya 10 sih, walaupun tidak dipraktikkan semua, kurang lebih caranya seperti itu. Kenapa yang ini tidak dipraktikkan? Karena e, seperti di awal itu ada perhatian bahwa... Uh, apa Tidak boleh digunakan di atas uh, maksimal yang tertera seperti itu Jadi uh, apa biar awet juga seperti itu Karena memang ini kan bukan untuk kerja keras seperti itu Oke, okay? terima kasih Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Dunia akhirat buat teman-teman semua uh, Saya Rie, Bapak-Bapak-Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh